Doang ini hen, dong doang itu aneh, seribu wahyu banget, wahyu banget, kompetisi ruhen be Mustafa, terus kena ruhen, karena kena, kena ruhen, ruhen tahu diri, kang tak kuliahnya bu cu bi, ya misalnya rayon era kelas songo ya kelas walulah, kang mau tak kuliahnya, ma start ke cuek, kang 100 juta gue kuliah bu cu, ayu ayo buat bu cu ku, ma baru ngono krumu, kabar serigi minggat, ma <laughs> jo pekat, ubat pelak, yo ner, Orang siap, orang siap, orang siap, orang siap, orang siap, orang yang orang aneh Paham? Nah, itu orang siap, orang siap, orang orang orang orang, status, oh, orang orang siap, orang siap, orang siap, orang siap, orang siap, orang siap, orang siap, orang siap, orang siap, orang siap, orang siap, orang Umatku sing lomo awang awak iman kok duwe medhit. Merga layat sami utara napa ora iso kumpul medhit tapi apa? Iman tapi umatnya Nabi sing medhit akeh to. Okay, so. Ya oke, okay. tetep iman ta so. Ya tetep. Iman yo ya jalan, medhite. Eh. Jalan. Iman yo ya jalan, hasute. Eh. Jalan. Kayak kowe mau nangis istighfar bengi yo jalan, cilalatan delok wong wedok yo. Jalan. Wis so, umat Nabi zaman akhir rusuh Ayat wa warahmatullahi wabarakatuh. Wa akharuna atarafu amalan sholihaw wa akharasai'as. Oh so, umatku sing zaman akhir iki kelakoane ya soleh, tapi bersamaan dengan itu ya kelakoane. Mala masjid tapi katok cekak nggawa ruko. Padahal wong mara masjid udusane jeblok. Tapi wong buka aurat itu udusane tambah. Wong gak ngel ngelo -ngel malaikat. Kombinasi kok ngono iku ora yo ngel ngelo -ngel malaikat. Wong kota-kota, Ibu Zeni Jakarta, orang hanya wong Yogyung, Jakarta, Jakarta, TK doan, sotang, Bu Jay Ayu, nasi ngalir, amal salam, Bu Ayu, sewante gak jilbaban, Bu mau ke doan seberapat, Bu wong Ewayu, Moro, Medjid, ruko. Ibu Angel ngelo malaikat, karena secara konstitusi, wong singu Moro, Medjid, sejangka dari itu nyebelno dosa, wong sing buka aurat, Ibu ngajak Moro, Noro, tapi di Moro, Medjid, karuan nomor onik, kelab sesuai konstitusi. Ini ndak, Oh, ucara malaikat neng donya. Iku mesti minta fatwa MI ini angil mutus nol ini. Apa difonis duso? Iku mau romecit? Difonis ganjaran buka aurat. Apa yang udah malaikat ya? Aku tak kok. Ya, profesional. Mulai nih pengirani pinter. Mulai nih game malaikat tuh loh. Rono rockit, mono atit. Pekarane pun profesional. Maling nak cetakan ye, gitu. eh pokoknya tulis ke malaikat maling tulis wai, mau roh, macik, laku ye, laku maling katel buka aurat, tapi capek kira-kira profesional ya wak, Malaikat maling kan dororo, tau kain dadi nyampe te wak, cokre ku maling kat situ, bilung lu, lau nggak mau akhir kalau kau kan ngono kate, yuki ayi tapi khasu tera karua. Ya imamat je tapi nak ke yo nggeremong tani, piye kekeke, yo wes akhirnya malaika profesional aye, tapi zaman akhir uang mah ngono kake wa ak horo naatarofu, pi duniu pi im kholatu, amalan, solihau wa ak horo saya, Say. cewek saya ki uang sing seneng wali ziarah terus, woi ku yo ya, sain aye, uang tikerakno ziaro tapi stay margin laba. latta, buak ke nyata nyari nyari wong seneng wali, bukan senengi. Kok jadi profesi susu? Kok tiap tahun? Kok keseringan? Sering ada Kok hidupnya lebih baik? Bisa anak contoh jarak wali songok Quran seru contoh biru. Oh terus ngomong ngasih. Berangkat berangkat umroh suwanafi orang Islam kok gak suwanafi? Harus sewan lagi <tuh> Maksudnya pindah start nih biru Nanti sekarang ini kayak gue tapi buatnya Dengan biru jadi kan wasem <tuh> Sekarang dia memotivasi orang sewan lagi Dia plus ke birunya dia Kalau motivasinya untuk sewan lagi saja Ke biru siapa saja kan di sini ramang Mangklu Buok gedingi wong gaji muda umroh Mereka biro, nabi Pokoknya keliru gedingi biru Kalau loh nggak senang Bap uang gampang umroh baru kayak biru tapi terus bu al alfatihah ila kuli se-Indonesia karena mereka orang yang memudahkan umroh, mereka orang yang mensyariatkan umroh. Mereka kok nyari-anno gulek duwe, orang kok nyari-anno umroh. Cara umroh tok gak lewat biro mereka ya grem. Angel gak ngadepi manusa. Lah kabeh zaman akhiru i'taarufu wa akharuna tarofu, bi dzuru, mensemente nek dusa iku ngaku, piye-piye kita ya dusa tapi syaratnya dari pangeran dari pangeran ngaku. Iktiraf maknanya apa? Mulane kita nek ndonga dimulai robbana dzalamna, ampunana. Ada ulama-ulama, kowe nek ndonga iku kod dimil faqra wal faqah, kowe nek ini ndonga ngakoni lemah sekali. Sehingga kabeh ndonga diwarahi nabi nggih, donggena ndonga dongo iki ngaku nek bae iku ora bener Anusan, ujuk-ujuk doa ujuk sepuro, kau ngaku segentawat si itu disebut waah korona tarofu bidunubihim. Banyak dari sekian umatku itu yang tarofu bidunubihim kalau dosa ya mengaku dosa. Terus pak kholatu amalan solehau waah korona boh saya -ya. nggak nak gelem lah kau dosa tapi ngaku campur baur ya ape ya le, insyaallah allah asallahu, Ayatul ba'd napa aliwa asawahu ayat fa'ndum to. Fa akhoruna darufu binunun komala tu amalan saleh wa alqorasa ya tasawahu. Hadhus asaiku makna napa menowo. Isa wae awu iku memberi tobat mereka atau Allah nyepura mereka. Nah, menowo iku ya ora mesti ya, karena kadang sisi napa? Sisi napa? Baiknya itu kalah dengan sisi buruknya. Mulanya mau disebut asa, asa itu nak menowo, nopo, nak menowo. Tapi sementing syaratnya itu nopo, iktarofu, bi itu nak salah itu ngrosso, rosso nopo, salah. Nah, problemnya orang ucup itu orang yang nggak pernah ngerasa, bam <tuh> ya, teteh lingiling ya, terus, sebagai nwe lingiling, sebagai zaman akhiru kita yudui iman, yudui hasud. Ya, duit awak itu ya, semua zaman akhirus, orang itu begitu.